Oke, sesuai video live semalam ya. Hari ini saya akan live lagi FUS Simulator Indonesia. Oh. Oke. <coughs> Biasa ini udah part apa? 18 ya, part 18 kita ketur mode. Sesuai judul, kita akan ke nah dia, Family Gathering to Jadi Hill dari Bangkalan, Madura. Oke, walaupun banyak di situ ya, listnya, tapi untuk minggu ini saya hanya dua saja, karena yang lainnya sudah. Rute yang sudah pernah dituju, tidak akan saya tuju lagi. Ya, sekali seumur hidup saja. <laughs> Oke, go. selanjutnya yang serem ini oke okay. saya lupa ini volumenya kecil aja ya tiga aja kok ada suara film Doraemon <sihilah> siapa yang nonton Doraemon Udah ya, dari awal kita nyalakan saja ininya. pasti wiper, lampu. Ya, karena hujan mendadak di ini selalu ya. Selalu hujan mendadak. Oke, mari kita jemput para penumpang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Oke. Nah. sudah lo ikutin aja garis biru ya karena pernah di part berapa itu saya nggak ngikutin garis biru ini apa -apa? error om tuh om Aduh, aduh, aduh, durasi jadi saya terabas-terabas aja ya tapi di aduh, aduh, jangan ditiru guys untuk membayakan nyawa orang lain selain nyawa kita sendiri oke wow aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, sama aduh, aduh, aduh, tangkuban perahu itu perahu karena karena rute yang belum saya pelalui ini sangat pendek guys saya lagi nunggu rute di daerah saya ya daerah Cirebon meskipun saya, saya kuningan tapi daerah Cirebon belum saya tur live karena pas saya main itu tidak muncul yang Cirebon itu belum belum muncul di part satu itu sampai part 17. belas. Oke, okay. hai, Belok kanan, awas-awas. Mungkin sekarang kau masih berbahagia. Dengan dirinya. Dengan cintanya. Ini dia. Kita jemput di komplek ini. Apa namanya ini? Nusantara. Asri. Ups, itu dia mereka. Tunggu dulu wafernya lah hujan. Oh, Oke, okay. lampu sih selalu nyalakan ya. Di Indonesia kan memang harus lain lampu. Walaupun siang tidak ada kabut. <tuh> Oke okay, isinya Mas masukin bang yep. -jat mbak. Yap, dia terpental karena sakit. Oke. Okay. Oke, okay. peace. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dulu mundur. Bisa nggak sih langsung mundur? Nah, kita langsung mundur aja. Saya di di dua, "Aha, Mbak, Mbak ya, Ibu, Ibu ada, Ibu, Ibu, guys." <gif> Oke, saya salah jalan di sini. Harusnya ke sini, gue ketemu. regency. Oke, terbalik semangat laju. Aduh, jalan semangat lajunya. saya ini selalu mau sini, nah, oke, okay. Madura, ya, pulau yang berdekatan dengan Jawa Timur, Suramadu. jadi hill ya, itu ya lokasinya ada di Bangkalan nih berarti deket dari sini nih ini kan Bangkalan ya tuh saya ini banget ini upirnya apa ya lebaran lahir guys ya maaf dimaklumi karena nggak ada musiknya jadi suara petak, petak ini enak kan masuk ke taman kan itu pengganti suara musik guys. <laughs> Ade, mana nih? Ini stabil dong, mipirnya aduh Ya, ya di depan. Woke. Uh. Kita menuju bukit di depan sana. Menuju bukit. Langsa, stabil dong. Tuh, stabil, stabil Pelan-pelan. Jangan kayak waktu video menerbangin drone kayak gini. Stabil, menerbangin drone. Aduh, nub banget gak nerbangin drone, gak main game driving. nub semua, soal setir menyetir nih. Aduh, ampun. Oke. Okay. Bang Alan, kita harus pindah map gitu. Kenapa harus dulu map. Oke, bukit jadi nah ini dia nih. Ups. Ya. Kita belok kiri. Yop. Wait. Eh. Yeah. Terus ini hanya bisa dilalui di mode online. Karena di mode offline itu hanya kotak kota saja, tidak tepat tempat wisata. Sedikit minim tempat wisata ada di dalam kotak tapi yang kotanya masuk di mode offline, nah, kotanya nggak masuk di mode offline nggak akan ada. Jadi harus main mode online. Wow, offroad ini. Offroad, luar jalur. Itu dia guys, itu dia sebelah kanan jalan ya. Jadi hill, jadi hill tuh apa ya? Kayak ini ya, pertambangan. Ya? Kayak video yang itu tuh, apa namanya, primitif apa gitu yang menggali-gali tanah. Tunggu ini ya. Aduh, primitif apa? kondisi primitif itu loh orang dua orang ngegali gali tanah, Ini gak percaya, itu saya itu kayaknya pakai bantuan ekstakator, bantuan beko, orang dua gali sih bukan dua orang tiga orang satu kameramen atau mungkin kameramennya taruh di tripod tapi pasti itu lebih dari dua orang. Oke malah ngobrol orang ya, yes, biasaan <laughs> Hujan, guys! Sampai di tujuan hujan ini, ah, jalanannya masih tanah pasir begini. Kena hujan, pecek guys! <laughs> Oke, oh, sekitar aja exit driver. Nah, pemandangan kayak gini nih, seneng nih. Jadi, kucing saya, guys, <laughs> kucing saya lewat. Wow, wow, wow, wow! Apa ini? Apa ini? Wow, wow! Uh. Waduh, waduh, waduh, waduh. Oke. Okay. Hujan panas kayak gini, joget dulu dong ya. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Uang masih kurang buat beli karakter Gilang, guys. Saya masih pakai si Bayu ini. Apa nih? Apaan nih? Mi ayam kah? Pakso dan mie ayam, favorit itu pasti tuh Papor itu wis pasti toh. Uh, udah favorit udah pastilah gitu. Oke, ini parkir nih guys nih. Ya, tempat parkir wisata. Agung. Oh. Kan? Tetep nih mantap, mantap, mantap nih. Oke. Mana saya kekepoannya sangat tinggi ya nah saya Sagitarius jadi saya keliling dulu guys, <laughs> oke, okay. gua pada di bawah ya, di bawah ini apa air gua gua, gua bawah tanah ternyata ya, gua bawah tanah ternyata jadi heal. ini so persis banget sama yang saya pakai thumbnail ya. Memang, ya memang seperti ini jadi hill. Oke. bawah guys. Misalkan kita ke airnya. Kok nggak bisa ya, terus? Kita mau ke bawah gimana kalau dunia asli, asli dunia asli gitu. Ke jadi hill. Bolehkah atau nggak boleh? Memang nggak boleh. Ke bawah kita. Kita bolehnya kayak di atas aja gini, kayak kebun binatang jadinya. Ini kanan kiri, ini bawah misalnya kandang apa, kandang singa, kandang beruang gitu. Kayak uang binatang ya, tapi ini kan air, kan buaya, kandang udah nil. <laughs> oke, okay. ini ternyata ya bisa terbang enak nih. Terus gua potek, oke okay, gua potek. Ini ada tulisan gua enggak, ada bisa ke bawah, ya, guys. bisa renang ya. Ternyata, eh, ternyata, pada, pada ngarimu aja daripada pada ngumpul-ngumpul nih. Ini nih, pada ngumpul-ngumpul aja nih. Eh, hey, daripada kalian gak bisa turun, misalnya lihat, mang bayu joget nih. Mang, bayu joget. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya dengan cintanya oh, cukup, cukup cukup, cukup, mari kita kembali lagi ke asal kita yuk oke continue mau belum puas, mau tidak puas namanya family gathering itu dibatas waktu guys jangan ya. kelamaan, atau anda akan ditinggal <laughs> Tidak sih, pasti ditunggu ya, tapi... memang lainnya inget berasal gitu. Udah dikasih waktu malah kesenangan lama ya. Gitu... Kalau kita sedang naik bus pariwisata, travel, atau... atau dream, gitu Kita ada berwaktu guys. Tidak seenaknya. Kalau mau seenaknya, pakai kendaraan sendiri. Pakai motor atau mobil. Ya. 4 jam, 5 jam di tempat itu. Berapa? Oke, apa sih? Gimana? ada mobil lagi? eh hey. udah ganti posisi nih. Hey. Eh, hey, eh, bukan, murim. Uh, Jangan terteket nih, nih, aduh, ampun, aduh, oke, okay. jauh jam mungkin aja. Oke, okay. nah, ya, tuh, sebenarnya murim, kita berangkat lagi menuju aduh, bangkalan walaupun terjadi juga di bangkalan kita menuju kotaknya guys sebentar okay. dulu nih sebentar dulu nih Rem. posisi kamera tengah-tengah oke okay. lanjut kameranya mati guys oke okay. nah oke okay. Nah, ada lagi ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. ya. eh. Yeah. stabil dong, aduh, ah, aduh, yang stabil dong bawanya, ini keruhan nyawa nih, asli ya guys ya, oh. oke, okay. pilih aja nih dari yang lalu pilih ini ini, ya. kalau orang mau punya ini mana -mana, pilak mana punya kayak ini, terus pilih itu foto. Hey, dong. Ayuh, stabil dong. Aduh. Eh, kanan. Eh, itu aduh, kok tahun, ya? ada fitur ngerem. Fitur ngerem? Aduh. kok fitur fitur rem, aduh. kalau saya apa gitu? nah, Ibin kami, oke. Kita berapa? Oke. Kadang, kadang. Wow, lama oh, dengan guys. Sudah. Part 18 masih numb mengendaranya ya. Kalau bawaan lahir sulit guys. Numb. Lah itu sulit. <laughs> Oke. Okay. Oh, film Doraemon sekarang sampai jam 9 ya? setengah se eh emang sampai jam 9, mulai setengah 9 gitu. Mulai setengah 9 sampai jam 9 nanti film ini. Kiko saya lagi menunggu ini guys, biasa uh, one piece, one piece sekitar jam sepuluh sebelas santai keluar tuh. hari minggu kan sih ya, ya kan hari minggu nih, kemarin sore kan itu buku buku, buku My Hero academy kan, Mahiro academy ya tuh, si garakito muranya, wow, kaya nih, untung ada Eraser head yang dimatikan tuh bakatnya tuh, dilawan sama endeavor sama apa tuh yang naga tuh. Ya, gitu. Oke, okay, mau bahas anime. Okay. sini, aduh, udah keren padahal nih guys. Udah keren ini. Mundur. Okay. Sayang edit-ngedit video mukbang Bang belum selesai-selesai, guys. Aduh kadang menyusahkan diri sendiri itu tidak boleh ya sih. Dia bukbang aja nggak usah dipakai kayak mode komik kita ngomong keluar bubble text ya. Saya ingin beda dengan yang lain ya. Saya ingin beda dengan yang lain, kalau perempuan bukbang saya. Mode apa? Seperti kita sedang membaca komik atau manga ya setiap saya ngomong kayak gini nih nanti keluar kata katanya untung nih model game tidak saya buat kayak gitu kalau iya patot eh, macet panik patotnya -pan -pan -pan gitu dibanding biemnya ada tete tete lama main bodoh wow prnya sampai ngejungkel guys P.R. Tuh, mau maluin aja nih Nonton dong Nonton aja yang pemain ini lancar nyupirnya ya, mm -hmm. mungkin Pasti, itu pasti lancar bila lantai Pasti sih, Oke okay. Tuh, Se seorang noob Begini tidak di, tidak disengaja guys emang Gak bisa saya tepat jalan seperti itu ini yang luas ya kayak di kota aru gitu. aru abis sempit kayak gitu sih aru dah mau makan lagi nih keh bahasa daerah keluar guys Oke, okay. warna warna mau aduh mungkin senyupirnya nih, entah kenapa guys ya, entah kenapa. ini kurang respon sih, presence, ya harus sentuhnya tuh. ke penbelok kanan, ayo Itu dia nyampe nih, aduh, gimana aku ubah dulu? Nah, kayak gitu, gini nih, kelihatan iya. Yep. Pelan-pelan ya, yeah. iya, nyampe guys ya. Yeah. Ini kalau saya enggak tambah nabrak-nabrak, ini sebentar banget durasi nih. Oke, okay. alhamdulillah, sampai nyampe. Oke, okay. sekip. So Ya, nah. Di video ini, di video yang sekarang ini enggak ada fitur dereknya, saya tidak nyangkut ya. Jadi full dapatnya. Dari 18.000 jadi 37.000. lumayan kan? <laughs> ah, oke okay, akhirnya ya. Untuk minggu ini live Booster Indonesia cukup ya. Karena yang lainnya sudah pernah dilalui. Oke, sekian terima kasih. Salam AKF Adit Kahrudin Pajrin Begitarius ya, Sampai jumpa di konten-konten lainnya Terima kasih telah menonton Bye